masyarakat kawasan Semenab yang saya banggakan Sumenep mulai kemarin ini tidak ada yang positif uh, virus corona untuk itu saya kira semuanya tenang saja tetapi tetap satu berdoa mudah-mudahan kita dibebaskan dari virus corona apa yang disebut juga wabah yang kedua, jaga kesehatan secara sempurna. Jaga kesehatan keluarga semua anak dan istri. Jaga lingkungannya menjadi lingkungan yang sehat. Dengan cara apa? Misalnya, kalau kita ingin jaga kesehatan, ayo pakai masker. Banyak cuci tangan. Banyak cuci tangan itu ditambah lagi dengan jaga jarak jaga jarak selain pakai masker dan semacamnya tolong itu sosial distancing itu benar-benar dilaksanakan misalnya di tempat-tempat umum tetap saja pakai masker jaga jarak ya benar-benar saya berharap semuanya menjaga mudahnya harus tetap tenang masyarakatnya walaupun sudah ada yang positif corona dan saya lagi ingin mengatakan jangan sampai pergi ke tempat-tempat yang jauh apalagi kabupaten yang tidak merah zonanya sudah merah jadi biarlah untuk saudara kita melawan dunia dengan cara stay at home Karena di luar ini bisa saja ada virus. Korona yang bisa menyebar Kita ingin memotong Memotong penyebaran Kita melawan dunia Dengan, dengan cara Stay, Stay at home Ya inilah ekspresi Yang penuh dengan Semangat yang menggelora Serta penuh dengan Wibawa yang dapat Saya tangkap dari seorang Kiai Haji Abu Yabusro Karim MSI atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Kebusro atau Kebus Yang merupakan ketua gugus tugas penanggulangan COVID-19 Di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur Juga sebagai orang nomor satu di Kabupaten Sumeneb Alias menjabat sebagai Bupati Sumeneb di periode keduanya, di 2020 ini, yang beberapa bulan ke depan akan mengakhiri atau purna tugas beliau sebagai Bupati Semenep. Di awal tadi, merupakan kutipan dari pernyataan, himbauan, dan harapan beliau terhadap masyarakat Kabupaten Semenep yang saat ini sudah tidak steril lagi dari COVID-19, yang saya sadur dari channel Youtube Mata Gili Genting Media. Jadi guys, jangan lupa silahkan Anda subscribe channel YouTube Mata Gili Genting Media dan channel YouTube Muji Kurniawan Dan video ini sengaja tidak saya aktifkan untuk monetisasi Karena saya sangat menghargai seorang pemimpin yang tidak dapat dimiliki dengan uang guys Tetapi saya menjadi cukup miris ini guys Setelah membaca portal media nasional yang cukup itu, yang cukup apa? Cukup terkenal yaitu detikcom di sana saya coba mencari-cari berita yang terbaru guys soal semenep khususnya di mesin pencarian detikcom saya mencari berita berita tentang semenep dan saya menemukan ini guys uh, ada satu berita yang cukup menarik ini di mata saya ini tentang semenep yaitu Berita yang ditulis pada, atau yang terbit pada, aduh detik kok memang penuh dengan iklan ya uh, Berita yang terbit pada hari Jumat 22 Mei 2020 ini guys, jam 18.31 Yang dilaporkan atau ditulis oleh pewarta Rahman Detik News Dengan judul yang cukup besar ini guys, tersinggung, takmir masjid di Semenep bubarkan rapid test yang digelar bupati. Wah, niko sepertinya kok cukup memancing ya guys ya judulnya ya guys. saya baca ya. Saya scroll ke bawah. Saya baca bla bla bla bla bla bla. Tim gugus, penanggulangan rapid test jemaah. namun baru Tim gugus penanggulangan Covid-19 semenep merapid test jamaah salat Jumat di Masjid Jami. Namun baru 30 menit acara Rapid Test itu dibubarkan Pak Mir Masjid. Wah. Kok menggunakan kata dibubarkan ya guys ya? Memang dari dulu memang apa? banyak masyarakat atau banyak netizen yang mengatakan detik ini cenderung memprovokasi ini. Entahlah itu per apa ya pendapat pribadi masing-masing lah. Tapi ya, cukup menarik sih judulnya sih itu mendengar adanya kata dibubarkan. Nah, ini saya teruskan ketua takmir masjid mengaku terkejut melihat ada petugas berpakaian APD lengkap. Rapid test digelar saat usai jemaah menunaikan sholat Jumat. Oke, jadi poin yang perlu dicatat pertama. Repet testnya digelar Usai jemaah Menunaikan sholat jumat Berarti Analisa kasar saya guys Sebagai orang yang tidak Ngerti apa-apa uh, Selesai sholat jumat Berarti jemaah sudah bersiap pulang ya guys ya Berarti sudah istilahnya sudah Tidak ada apa ya uh, Kasarannya eh uh, Kasarannya Seandainya pun tidak suci dengan dilakukan rapid ini itu karena sudah selesai ibadah selesai sholat Jumat jadi tidak ada masalah itulah mungkin katanya ya Oke okay. nah di sini nih ada pernyataan yang cukup menarik ini yang saya coba bacakan ya guys ya dari pernyataan dari takmir masjid ini uh, saya cuk sebagai ketua takmir terkejut tersinggung dan terhina oleh tim dan bupati yang ikut langsung karena tanpa koordinasi dengan saya sebagai ketua takmir. Itu pernyataan dari ketua takmir Masjid Jami Semenep guys pada Jumat 22 bulan 5 2020. Hmm, di sini saya coba menggarisbawahi kata-kata terkejut. Oke, masih normal menggunakan kata terkejut masih normal. Tersinggung. Wah, tersinggung tersinggung gimana ya guys ya? Hmm, atau gini ya, gini gini gini. Mungkin beliau merasa tersinggung. Uh, mungkin Pak, Pak Amir masjid mungkin merasa tersinggung karena ini, karena karena tanpa adanya koordinasi dengan saya nah, berarti eh, mungkin pelaksanaan rapid test ini mungkin secara mendadak ya guys ya secara insidental secara mendadak jadi tim tim gugus tugas covid-19 mungkin tidak berkoordinasi atau tidak istilahnya apa ya tidak memberitahukan atau kalau dalam bahasa maduranya di apa ngapora, ah, tak apa dengan pengurus takmir masjid itu mungkin yang saya dapat tangkap dari pernyataan takmir masjid yang ini guys, oke dan di sini ada kata terhina, terhina lah penggunaan kata terhina ini guys yang menurut saya ini apa ya? Saya nggak habis pikir kenapa kok sampai Pak Takmir Masjid, Bapak Takmir Masjid tersebut menggunakan kata-kata terhina itu yang saya tidak habis pikir, guys. Entahlah apa yang membuat Pak Takmir Masjid merasa terhina dengan kedatangan tim. Atau petugas yang melakukan rapid test secara mendadak dan secara acak aca ini guys Saya tidak tahu apa yang membuat Bapak Takmir Masjid Jami Sumeneb merasa terhina Saya tidak tahu guys mungkin uh, ada Anda yang mau memberikan opini atau mau memberikan pendapatnya Silahkan guys tulis opini Anda atau pendapat anda di kolom komentar di bawah kira-kira apa yang membuat Pak Takmir Masjid ini eh, seakan-akan merasa terhina guys bukan seakan-akan ya sudah jelas ini pernyataannya nih terhina oleh tim dan Bupati yang ikut langsung berarti dari pernyataan ini dapat saya sampaikan bahwa Pak Bupati atau banyak orang memanggil kebustro Ikut langsung guys Dalam pelaksanaan rapid test ini hmm, Bagi saya pribadi Oke okay lah Dalam artian gini Sebagai pertama Sebagai ketua Gugus tugas penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Semenep Sangat wajar Dan mungkin bisa dikatakan Wajib hukumnya Untuk Mendampingi dan mengawasi setiap Kegiatan yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Oke, itu pertama Kedua Kedua Sebagai Bupati Saya merasa Wajar Beliau sebagai seorang pemimpin Di Kabupaten Semenep Orang nomor satu di Semenep wajar beliau mendampingi setiap pelaksanaan kegiatan yang beliau rasa cukup penting untuk didampingi oke okay. so far poin 1 dan poin 2 oke okay. selesai nah dari sini ya kan uh, ini kita baca berikutnya nih pihaknya kemudian meminta rapid test dihentikan dan petugas segera meninggalkan masjid Lah ini Ini guys yang saya tidak paham Dengan adanya statement ini guys Pihaknya Atau Pengurus takmir Masjid jamis semenep Kemudian meminta rapid test dihentikan Dan petugas segera meninggalkan masjid Ini yang saya tidak paham guys Ekat, Kenapa? Karena gini, pertama dari berita di atas itu sudah jelas bahwa pelaksanaan rapid test digelar saat jemaah men menunaikan usai usai menunaikan sh sholat Jumat. Jadi secara kewajiban ibadah itu ibadah sudah selesai, ya kan? Itu pertama. Kedua, yang saya tidak paham dari pernyataan atau dari permintaan pengurus takmir agar rapitas dihentikan dan petugas segera meninggalkan masjid. Yang kedua adalah, apa yang ada di benak takmir Masjid Jami Semenep ini terhadap petugas pandangan beliau Pak takmir, terhadap petugas itu seperti apa kan gini guys petugas eh, yang melaksanakan rapid test ini mereka kan sedang bertugas mereka bertugas atas nama negara atas nama pemerintah, kabupaten semenep khususnya mereka ini sedang bertugas itu Lah terus, kenapa kok tak, tak dari takmir itu minta untuk dihentikan dan segera meninggalkan masjid? Itu yang saya tidak paham, itu kenapa, itu nggak tahu Saya sampai sekarang itu nggak nemu jawabannya itu guys Kenapa kok bisa seperti itu Mungkin Anda yang mau beropini Silakan guys, sampaikan opini Anda di kolom komentar Di bawah Nah ini lagi, kita teruskan Menurut takmir, pihaknya sudah menghimbau warga yang merasa sakit Atau memiliki gejala yang mengarah ke covid-19 tidak salat di masjid jami. Menurut takmir pihaknya pihaknya sudah menghimbau. Jadi takmir menghimbau ya guys ya. Himbauan. Himbauan itu adalah saran atau sama dengan saran. Jadi takmir sudah menyarankan agar Warga yang merasa sakit atau memiliki gejala yang mengenai covid tidak sholat di Masjid Jami' itu. Tetapi guys, selama ini guys dengan perihal dan perangai warga Indonesia, khususnya warga Sumenep, kota Sumenep atau kabupaten Sumenep yang merupakan warga lokal, se lokal dengan saya pribadi guys, itu rata-rata di sini nih, karakteristiknya itu cenderung itu mokong guys. Cenderung mokong, pengko, cengkal, atau apa ya bahasa Indonesia-nya ya? Ngeyel, ngeyel atau suka apa ya? Eh, nurut, gitu loh. Jadi kalau cuma himbauan, kayaknya apa ya? Bakalan susah deh, untuk diikuti deh, Itu Dan lagian, belum tentu juga, sem semua atau warga-warga yang merasa sakit itu belum tentu mereka itu paham dan mereka itu ngerti apa mereka itu kena covid apa enggak itu loh mungkin banyak yang menganggap hanya sekedar apa ya sakit-sakit uh, flu biasa agak-agak meriang gitu karena mungkin ginjalannya tidak parah tetapi sebenarnya jika dilakukan tes sebenarnya mungkin sudah ada virus corona di dalam tubuhnya Tuh, tetapi karena tidak memiliki gejala yang parah, tidak dites, akhirnya tidak ketahuan dan apa yang terjadi ketiga, ketiga, ketika yang bersangkutan sholat di masjid besar kemungkinan bakal menulari jemaah yang lain oke, okay, kita lanjut ya kita lanjut, nah ini Menurut Takmir Pihaknya kaget tiba-tiba Petugas COVID-19 Sudah ada di halaman masjid Dan menggelar rapi tes Wajar, kaget wajar Ada beberapa jemaah yang bersedia menjalani rapi tes Namun banyak jemaah yang Tidak peduli dan langsung pulang Nah kan ini guys, bener kan Sesuai dengan pernyataan yang saya Nyatakan tadi, bahwa kebanyakan Masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumeneb pada khususnya itu ngeyel ngeyelan gas cengkal, pengko, tak kening itu loh, ya kan? Ini kita lanjut. Takmir menyampaikan seharusnya pemkap Sumeneb duduk bersama dahulu dengan para ulama dan pengurus Takmir Masjid mengenai penanganan kasus COVID-19. Gini, gini, gini. Ini uh, ada apa ya? Ada dua sisi nih. Kalau menurut saya pribadi, guys, ya, jadi ini sebagai catatan. Semua bacot saya yang saya sampaikan dari awal itu adalah pernyataan dan opini saya pribadi, guys. Itu opini saya pribadi, dan saya usahakan sesantun mungkin saya sampaikan di konten ini, guys. Uh, jadi ini uh, seharusnya pemkap Sumeneb duduk bersama dulu dengan para ulama dan pengurus takmir masjid mengenai penanganan kasus COVID-19. Ini kalau menurut saya guys ya di sisi sebelah kiri, oke okay, ada yang ada benarnya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan takmir karena uh, sebagai masyarakat ketimuran ya kan kita tetap menjunjung adat istiadat dan norma kesopanan yaitu permisi dulu sebelum memasuki suatu daerah atau kata bahasa maduranya itu apa ngapura gelu nah, itu oke okay. tetapi di sisi lain mungkin mungkin ada alasan tersendiri bagi petugas atau tim dari gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Semenep yang melaksanakan rapat tes kali ini di Masjid Jami sehingga tidak melakukan koordinasi dan ini kita akan pelajari di berikutnya nih guys, di berita selanjutnya, Tuh. sehingga akan terjadi komunikasi yang baik, oke ini saya setuju, poin ini saya setuju oke, kita ke halaman 2 ya judulnya memang benar-benar Memprovokasi nih guys judulnya guys Aduh detik iklan lagi uh, Judulnya bener-bener memprovokasi Waduh Saya aja terprovokasi sampai bikin konten ini guys Gara-gara judul ini guys Bener Memang tidak salah Pendapat banyak netizen bahwa detik ini cenderung memprovokasi ini Ya kalau saya sendiri tidak mau lagi guys Itu biarlah mereka yang berpendapat silakan Oke kita lanjut Nah ini Bupati Sumenep Abusro Karim yang menyaksikan langsung Pelaksanaan rapid test tersebut Sempat ditegur Oleh takmir Waduh Selevel bupati guys Selevel Dan sekelas bupati guys Ditegur oleh takmir Masjid guys Mantap sumenep memang Sumenep Super mantap guys Bupati pun langsung meminta maaf dan berusaha menjelaskan maksud dari rapid test yang digelar. Oke. Okay. Poin ini uh, saya juga setuju karena mungkin pertimbangan dari beliau, Pak Bupati, itu adalah pertimbangan norma atau adat ketimuran yang tadi saya sempat singgung sedikit, guys, mengenai kesopanan, tata krama atau kata bahasa Madurinya Pangapora Nah, itu oke. Okay. Poin yang ini saya, saya pun setuju Bupati pun langsung meminta maaf dan berusaha menjelaskan maksud dari rapid test yang digelar Oke, poin ini saya setuju Oke, ini kita lanjut Menurut Bupati, pihaknya melakukan rapid test secara acak di berbagai tempat Untuk mendapatkan data masyarakat sumenep yang terindikasi terpapar virus corona Salah satunya di Masjid Jami. Nah ini. Jadi ini ada alasan yang cukup kuat guys dari Pak Bupati atau dari ketua. Tim. Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Semenep. Yaitu alasannya melakukan rapid test secara acak di berbagai tempat. Untuk mendapatkan data masyarakat Semenep yang terindikasi terpapar virus corona salah satunya di masjid jami nah ini ini usaha kami untuk mengadakan rapid test dengan cara acak di antaranya masjid jami kata Abuya Busro Karim oke okay. <tuh> nah ini kita lanjut meski sempat ada penolakan menurut bupati tapi tes akan terus berjalan di mana ada kesempatan. Kali ini saya setuju. Saya setuju Pak Bupati. Jadi eh, apapun yang terjadi, <kuh> yang namanya petugas yang sedang bertugas harus tetap menjalankan tugasnya. Tidak boleh kendor, gaspol, jangan kasih kendor, Pak Bupati hajar terus. <kuh> nah, ini. Berikutnya nanti akan dilakukan secara acak tanpa harus berkoordinasi dengan pengurus masjidnya. <kuh> nah, berarti memang ini mem apa? E, jawaban dari pertanyaan yang tadi. Jawaban dari pertanyaan yang tadi saya sempat penyatakan di awal yaitu kenapa kok tidak ada koordinasi? Nah ini, karena kata Pak Bupati sebagai ketua gugus tugas penanggulangan Covid-19 di Semenep dia sudah memberikan pernyataan ini. Nanti akan dilakukan secara acak tanpa harus berkoordinasi. Jadi insidental ya guys ya. Jadi insidental ini. Ini kalau acak itu ke pasar, kemana tinggal kita turun? Namanya saja acak, kata Pak Bupati, menambahkan, "Oke, oke, oke, betul, betul, saya setuju." Jadi yang namanya acak, insidental, memang jadi begitu. Sudah istilahnya di plotting pertama sebelum pelaksanaan di plotting. Oke, nanti kita tes ke sini, misalnya, misalnya ke legit a. Oke, okay, begitu tiba waktu pelaksanaan, langsung meluncur tim betul, tanpa harus memberikan informasi kepada pengurus masjid A misalnya, betul sih tapi, ya setidaknya ya sebagai masyarakat ketimuran, masyarakat Indonesia khususnya, khususnya Semenep yang saya yakin masih sangat menjaga dan menjunjung tinggi sopan santun serta norma-norma yang ada akan lebih indah dan lebih santunnya jika ada informasi sebelumnya istilah kata bahasa Madurenya itu apa ngapura gelu abu le gelu, Able gelu. tuan rumah gitu jadi yang ngasih informasi lah pak nanti eh, habis Jumatan masjidnya sampean mau diadakan ini ya gitu mungkin ya lebih lebih terasa sopan ya tapi ya dari, eh, dari sisi yang lain Memang tidak ada yang salah secara prosedural. Menurut saya tidak ada yang salah dari apa yang sudah dilakukan Pak Bupati dan tim. Dengan melakukan rapid test secara massal dan insidental secara acak di masjid Jami. Saya rasa tidak ada yang salah sih. Tidak ada prosedur yang dilanggar. <tuh> Oke, okay. ini kita teruskan. Rapid test yang dikawal sejumlah anggota TNI. Dan polisi tersebut sempat berjalan sekitar 30 menit Ada 30 jemaah yang bersedia ditapet tes sebelum akhirnya dibubarkan Waduh Wah sampai menggunakan kata dibubarkan ya Wah mantap mantap Joss Joss joss joss joss Memang detik ini wah Benar-benar mah memang detik ini <tuh> Oke okay gitu ya. Jadi uh, dari <tuh> berita ini, ya kan? Saya dapat resume atau saya dapat rangkum yakni pertama uh, saya mengapresiasi secara pribadi, saya mengapresiasi dan mendukung penuh setiap langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh tim penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Semenep. Kota yang saya tinggali, saya dukung penuh setiap langkah-langkah mereka termasuk langkah-langkah untuk melakukan rapid test seperti ini. <tuh> Dan saya apa ya? cukup menyesali. Saya pribadi cukup menyesali dengan apa ya? dengan action, dengan action atau dengan feedback yang dilakukan oleh pengurus takmir masjid Jami Sumeneb itu saya cukup menyesali guys benar <tuh> walaupun memang apa ya walaupun memang istilahnya tidak mengabarkan sebelumnya kata, kata maduranya itu tak apa sebelumnya ya tetapi apa ya mbok tolonglah mereka-mereka yang bertugas itu tidak usah diintimidasi gitu loh ya Ini menurut saya pribadi loh ya Jadi ini catatan Ini menurut opini saya pribadi Ini opini saya pribadi Jadi ya tolonglah ya Apa ya uh, jangan, jangan ada intimidasi lo ya Gitu loh Apalagi Wah Ini Seakan-akan ini Sudut pandangnya nih dibuat ini takmir yang membubarkan rapid test yang digelar bupati Waduh Dengan membaca sekilas saja ini kok apa ya Mungkin pikiran saya itu pikiran awam saya mungkin Waduh Takmir berarti lebih tinggi ya dari bupati ya Sampai bisa membu membubarkan uh, Tim Bupati yang sedang melakukan tugas gitu Waduh hebat hebat hebat hebat Bener bener-bener hebat loh semenap ini uh -uh. Pak Mir loh bisa membuarkan timnya Bupati yang bertugas Hebat-hebat Cus Cus Cus Cus Hebat, hebat. Salut-salut Sumeneb dilawan guys Guys Wow Keren Keren <tuh> Oke okay. Aduh saya Apa ya Sampai Sampai tidak mampu berkata-kata ini guys Itu loh Padahal ya Apa ya Menurut saya pribadi ya Lapa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tim penanggulangan covid-19 di Kabupaten semenep ini saya rasa sudah apa ya Mereka saya rasa sudah cukup maksimal ya Cukup maksimal Itulah yang bisa, yang mampu mereka lakukan sampai dengan saat ini guys Tetapi ya <tuh> Seperti yang tadi saya sampaikan Saya turut menyesalkan juga guys Saya turut menyesalkan Kalau sampai pas terjadi intimidasi-intimidasi seperti ini guys Kenapa? Karena <tuh> nanti takutnya gini, takutnya aksi, ay, aksi maaf ya, takutnya apa ya, intimidasi versi saya ya, intimidasi versi saya yang dilakukan oleh takmir masjid Jami Sumeneb ini guys, takutnya nanti ditiru oleh takmir masjid yang lain guys, ketika akan dilakukan rapid test secara massal dan secara acak guys, gitu loh. Lapas gimana? Apa yang terjadi ketika petugas yang sedang melakukan tugasnya mendapatkan intimidasi, guys? Wah oh ini, ini aduh, saya tidak mampu berkata-kata ini. Apalagi loh, mereka loh tim, guys. Tim mereka ini ada TNI, nih guys, seperti yang dapat terlihat ini di foto. Ada TNI, ada polisi. Bahkan ada Pak Bupati guys, Kiai Haji Abuya Busro Karim MSI yang juga merupakan seorang ulama guys seorang ulama yang punya pondok besar guys di daerah sebelah timur kota guys mohon maaf ya, bisa dikalahkan, mohon maaf ini saya menggunakan narasi kasar ya guys ya mohon maaf ini, ini opini saya pribadi Bupati guys yang juga seorang ulama, punya pondok besar di timur kota guys, bisa dikalahkan oleh seorang Takmir guys. Bisa dikalahkan oleh Takmir, itu loh. Bupati dan tim yang sedang bertugas, ini jelas, jelas ya guys ya. Saya tekankan ya, saya tekankan jelas, jelas mereka bertugas. Itu bisa dikalahkan dalam tanda kutip bahasa kasar saya itu oleh takmir guys, Waduh wah mantap tenan nih, Joss. aduh tak tahu saya, tak bisa berkata-kata lagi nih bener serius, heran saya nih guys, ya <tuh> ini ya coba ya saya, saya apa, saya lihat komentar-komentarnya guys ya. Ini ada komentar-komentar, ada 30 komentar ini guys Coba kita baca ya Kita baca komentar-komentar dari netizen Nah ini Ada komentar dari Andi Teguh Andi Teguh Ini guys uh, Saya warga Sumatera, lihat langsung kejadiannya Emang takmir masjid? Memang takmir masjid sudah diberi kelonggaran agar melaksanakan sholat sesuai protokol kesehatan dengan cara menggulung karpet blablabla, blablabla, tetapi tidak dilaksanakan entahlah itu benar atau tidak kenyataannya di lapangan, karena kenapa? karena saya sendiri terus terang selama Ramadan ini guys, saya sendiri tidak pernah menginjakkan kaki di masjid jami, di dalam masjid jami guys jadi <tuh> bagi anda ada semua yang sering sholat di masjid Jam semudah guys, <coughs> silakan sampaikan komentar Anda guys di kolom komentar. Apakah benar ini yang disampaikan oleh netizen Andi Teguh bahwa Takmir sudah diberi kelonggaran agar melaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan cara menggulung karpet masjid, tetapi tidak dilaksanakan. Silakan guys, tolong saya dibantu diberikan komentar di kolom komentar. Apakah benar ini? yang disampaikan oleh netizen ini uh, dan juga ini suruh sediakan sabun cuci tangan untuk jemaah tetapi tidak diindahkan waduh di saat ada rapid test acak dia gak terima malah dia bilang gak apa apa saya kena corona waduh Ya lucu ah, ah benar lucu memang ini kan lucu benar benar benar Padahal Bupati Sumenep adalah ulama Atau Kiai Haji Busro Karim sangat dihormati Nah bener saya setuju Malah dia yang minta dihormati <laughs> Aduh, dia, dia, dia. Kan lucu, lucu gak guys? Ya beginilah guys, Semenep guys Kota saya tercinta ya, maaf ya ini apa adanya guys Walaupun saya dengan perasaan yang malu menyampaikan ini Ya mohon maaf, ya adanya seperti ini sudah. Dan ini, ini adalah komentar dari netizen berikutnya. Amaze, hahaha lucu ini kita mir dia marah-marah karena nggak diminta izin. Ntar kalau sudah kena covid, silakan, silakan obatin sendiri ya, <tori> Gak usah minta <Então>, tolong <tori> <No>, petugas <tori> medis. Oh ini gak tahu, saya tidak mau komentar. Ada juga ini, nah ini Arias besok dipanggil saja. Apa mau dipanggil? Lah, wong bupati, sama TNI, sama polisi, sama tim aja gebrai disuruh pergi lah. Apalagi dia mau dipanggil, mau nggak? Yakin enggak bakalan mau ngadep deh. Itu menurut saya loh. Ini, ada yang lebih stream ini komentarnya nih. Feki Wiranto, takmir masjid, gila hormat. Aduh. No komen lah saya lah berani berkomentar lah Misalnya inilah Nah ini Ini ada komentar yang cukup bijak Ini saya rasa nih Dari biker Baik Ego pribadi Adalah Ciri-ciri Kebodohan uh, Masakal nih Masakal-masakal Saya setuju nih Saya setuju adalah ini lah Ini lagi nih ada dari Lord Kuntung, nah ini Ada polisi, TNI, masa kalah sama satu orang? Iya iya, saya setuju juga ini. Nah, lawang ada ada ada dari kepolisian, ada dari TNI, masa digetai tak meraih, wis mencap kape, tah ta, ta, ta. Uh, ada juga ini komentar-komentar yang lain, ini uh, uh, ini dari Endre Arianto. Uh, ini uh, blablabla harusnya berterima kasih kok malah menolak dengan rapid test. Bisa diketahui bila ada masyarakat sekitar yang terkena COVID-19, jadi lebih cepat pengenanganannya. Ini malah ditolak. Ya, saya setuju nih dengan Bang Endra. Saya setuju dengan komentar Anda ini, benar, karena memang dengan adanya repairs itu bisa dipaparkan nanti. Lah, bisa dipepakan daerah atau kawasan mana saja yang banyak, yang terjangkit, dan mana yang sedikit yang terjangkit. Lah, ini malah ditolak. Eh, yes, yes. oke, kita lihat komentar yang lain. Uh, ini <coughs> dari Cin Cino Kota. Ini Bupati suruh minta izin dulu sama Takmir Masjid. Luar biasa. <coughs> Saya ketawa cukup baca nih. Semenep tuh di Madura ya. Oh Takmir Masjid mestinya bisa berpikir panjang, jangan langsung buru-buru tersinggung. Wakek wakek wakek wakek wakek. Uh, gitu. Iya benar. Harusnya betul. Seharusnya uh, Pak Takmir Seharusnya Anda itu bisa lebih berpikir panjang Pak Anda itu bisa berpikir lebih bijaksana lagi Jangan main baperan gitu dong Pak Jangan main tersinggungan Pak Nah ini, ini adalah gini dari Big Boss Takmir bisa nantikan Bupati Iya, kenyataannya iya Saya pribadi, opini saya pribadi Kenyataannya iya Dalam Berita ini uh -uh. Iya Takmir memang bisa menghentikan Bupati Itu opini saya pribadi Nah ini Ini ada lagi nih dari Menerima derajat Kok masih saja terjadi penolakan seperti ini Jangan sombong dan minta dihargai Rapid sudah disosialisasikan terlebih maksud dan tujuannya baik untuk kesehatan semua Mosok harus koordinasi Sombong orang ini Siapa yang anda anggap sombong? Mas menerima derajat, mungkin Pak Tamin mungkin ya, <tiuksei> ah, entahlah. Eh, ini apa nih ya? E -e -e, Menurut saya dan. Ah, ini, ini ini ini ini anti hoax. Ini uh, cukup setuju juga sih saya sih dengan pernyataannya dari anti hoax ini. Uh -uh. Jadi kan biar tidak ada kecurigaan, biar tidak ada saling curiga itu. Iya benar juga sih. Uh, ini, aduh ada lagi yang lebih ekstrim ini, monggo jamu nih. Dari Monggo Jamuni Sungguh memprihatinkan Di saat seperti ini Masih ada yang gila hormat Siapa yang anda maksud uh, Akun Monggo Jamuni Siapa yang anda maksud gila hormat uh, Ya saya rasa ya Pemirsa juga paham lah ya Siapa yang dimaksud ya Saya tidak berani berkomentar lebih jauh lah okay. Nah ini juga ada komentar yang cukup men Menyejukkan ini dari Uh, Mas atau Pak Sugeng Pantono cuma bisa mendoakan semoga tidak ada yang positif. Jangan meremehkan virus COVID karena jang... karena tampaknya jangka panjang total sembuh. Nah, kalau itu saya tidak uh, yang lebih tahu mungkin medis Mas yang Pak lebih paham tentang itu tadi tim medis mungkin. <tuh> hmm. <tuk> nah ini Juga ada pendapat ini Dari komentar dari Ari Darmawan Demi kebaikan umatnya Eh malahnya dia yang tersinggung Merasa paling dihormati kali ya Ya entahlah mas Nah intisari dari Bacotan, celotehan Dan ken saya Yang sudah hampir 40 menit Ini guys dari tadi adalah Pertama Ayo semangat kepada Bapak K.H. Haji Abuya Busro Karim MSI Selaku Kepala gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Semenep Semangat Pak dalam menjalankan tugas Anda sebagai Kepala gugus Tugas Pak Ayo ganyang Corona Hanguskan Corona dari Kabupaten Semenep ini Pak Tunjukkan semangatmu yang membara Sebagaimana tadi di awal video Semangat yang engkau tunjukkan kepada saya Pak Ayo Pak, laksanakan itu Dan juga kepada rekan-rekan tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 Semangat terus, jangan pantang mundur Maksimalkan apa yang sudah ada Dan yang kedua saya sampaikan bahwa antara tugas dan agama itu terdapat jurang pemisah yang cukup lebar jadi jangan takut Anda menjalankan tugas asalkan sesuai dengan prosedur asalkan sesuai dengan peraturan jangan takut untuk menyerempet ke hal-hal yang mungkin menyerempet ke agama karena nggak akan pernah ketemu Tugas ya, tugas agama ya, agama gitu loh. Dan yang ketiga, kepada siapapun nantinya yang akan memimpin Semenep di tahun depan, yang akan menggantikan bapak bupati yang sekarang, yang sebentar lagi akan purna jabatan, diharapkan bisa memimpin Semenep lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih mantap lagi sehingga jargon sebenarnya super mantap tidak hanya menjadi jargon menjadi buah bibir dan menjadi sapan jempol belaka tetapi bisa terbukti bisa terwujud oke okay. uh, sekian dulu guys video yang mungkin tidak berguna ini ya yang dapat saya sampaikan uh, jika ada yang ingin Anda sampaikan silahkan tuliskan unek unekan Anda di kolom komentar saya akan berusaha respon sebisa dan semampu saya oke guys, dan jangan lupa bagi Anda yang masih belum subscribe silahkan subscribe dulu di channel saya serta jangan lupa silahkan like video ini kalau Anda suka silahkan komen di kolom komentar dan bagi yang belum silahkan subscribe Ciao. ciao.